Sejarah gula dimulai dari sekitar 5.000 tahun yang lalu, ketika tanaman tebu pertama kali ditemukan di wilayah India dan Asia Tenggara. Tanaman ini memiliki rasa manis yang alami dan segera menjadi bahan dasar untuk membuat gula. Pada awalnya, gula hanya diproduksi dalam skala kecil dan digunakan untuk pengobatan dan upacara keagamaan. Namun, pada abad ke-7, perdagangan gula dimulai dan gula menjadi komoditas yang sangat penting. Pada abad ke-8, gula mulai diproduksi secara massal di wilayah Persia dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Gula menjadi sangat populer di Eropa pada abad ke-15 ketika perdagangan gula mencapai puncaknya dan menjadi barang mewah yang sangat mahal. Pada abad ke-17, gula menjadi komoditas utama di wilayah Karibia dan Amerika Selatan ketika perkebunan tebu mulai dibangun oleh para penjajah Eropa. Perkebunan tebu ini membutuhkan tenaga kerja besar dan akhirnya mengakibatkan perdagangan budak Afrika yang sangat terkenal. Pada abad ke-18, teknologi modern memungkinkan produksi gula yang lebih cepat dan efisien dan membuat gula menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat umum. Pada saat yang sama, kebutuhan akan gula semakin meningkat, karena industri makanan dan minuman semakin berkembang dan konsumsi gula semakin meningkat. Pada abad ke-19, gula menjadi salah satu komoditas yang paling penting dalam perdagangan internasional dan memainkan peran besar dalam sejarah ekonomi dunia. Namun, gula juga menjadi kontroversial karena praktik perdagangan budak yang digunakan untuk memproduksinya. Hingga saat ini, gula tetap menjadi bahan makanan yang sangat penting dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari di seluruh dunia. Ada banyak jenis gula yang tersedia, dan teknologi modern terus mengembangkan cara untuk memproduksi gula yang lebih sehat dan lebih terjangkau.